Bariku lagi di, Buku no Nippon Kali ini aku pergi ke Bandara Narita, sorenya, ini pulangku Jepang. Tapi kalau aku sendiri agak khawatir, jadi aku ajak Mama pergi ke sana, jadi jemput sama aku yuk. akhirnya udah nyampe di Narita dengan selamat Orang yang nggak terlalu banyak guys kalau masuk ke Jepang tuh pasti pakai ini aplikasi My SOS kayak di Indonesia tuh Peduli Lindungi ya jadi pas masuk tuh tinggal scan barcode nya jadi gampang tinggal lanjut aja terus sampai keluar. Okei, kau terus <laughs> terus <laughs> <laughs> Oke. Okay. Jadi malu aku. <laughs> Dia bingung ya. Dia bingung. Jadi aku nampren ya aku nampreng <laughs> ya. Ye. Bingung aku, guys. bener-bener bingung tiba-tiba ada orang nulis AD. Mau Yeah. <laughs> Tapi luar biasa, aku makin suka sih. Cuk, mm. Yay. <laughs> mama juga bagus. Iya, <laughs> hey, pulang, pulang, pulang, pulang. bikin perang. malu, aku jadi malu, <laughs> jadi malu. Ayo, yuk saya pulang. Yuk, baikku. ternyata kita udah hai, hai, jadi sekarang dia mau pinjam mobil. Jadi kita nunggu di sini. mama. Terharu agak aku mau nangis gitu tadi. Tapi ya syukurlah alhamdulillah. Selamat malam, selamat. Selamat Ya. Iya. Mau ke mana? Mau pulanglah. Masa eh? mau ke Indonesia lagi. <laughs> Kenapa? Hah? Keretanya bisa tuh. Enggak. Ini soalnya lebih baik karena hmm. masih corona jadi aku pakai mobil. Oh, mobil. Ya kita pulangnya pakai mobil aja. Oh, jadi siapa jemput? Enggak ada jemput, aku bawa sendiri. <laughs> Harusnya kamu yang bawa jemputan. Oke, oh, yang gitu ya. Iya. Gilai. Ya, apa? orangnya mau jemput, kayak nah, di Indonesia oh enak, oh. enak aja aku <laughs> maunya begitu sih dijemput sama driver oh. <laughs> di Jepang mah gak bisa oh gitu oh, oh. mahal ya gitu. eh. ini orangnya benarang kembali lagi di Jepang ya selamat jemput. iya cekulah aman nya banyak oleh-oleh loh. -ole. Oh, gitu. Oh. Nanti kita buka ya. Goreng-goreng. Tamiyage arisute. Menasibunade. Ye. Buat mimyage dewa 25 40 kg. 40 kg? 340 kg. Berat banget. Mama juga kangen. <laughs> <laughs> Mau Motor ya? Doko? Dokokari goitai. Oh, eh? <laughs>